Yuk cek cek cek cek balik lagi bersama Tongspin hari ini kita akan review game Get of Olympus ya sur Hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini. Kita juga akan mencari RTP slot gacor hari ini khususnya RTP slot gacor Olympus hari ini. Yuk langsung gaskan aja kita main di bed 2400. Dia ya, belum aktif kita langsung gaskan di 10 manual dulu ya, seluruh ya. Oh, yang pertanyaan kita main di mana? Kita main di RTP 8000 Bosku. Situs slot gacor tersolid sampai jaga dunia harap di sini WD berapapun pun pasti dibayar lunas Bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis Relief 24 jam per menit per detik. Naik turun sesuai dengan predaminya itu seperti pasnya langsung gas aja. Untuk link gacolnya, saya sematkan di pin komen.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 Itu seluruh kita dapat free tapi sepertinya belum-belum ada dikasih di sini. Hmm. Mahkota nggak pecah. Nanggung banget, Cok. Ayo dong, pecahin, pecahin, pecahin lagi dong. Aduh, petirnya mana? gak ada petir, Cok. Ayo dong, kasih-kasih petir mantapmu biru jadi. Ungu pecahin cincin turun. Ah, tidak mau, Cok. Kali dua. Aduh, oh, kali semua tapi enggak ada yang konek Bos itu 40.000 bos, 2400 cuma dikasih 40.000 bos. Karena belum apa-apa kita udah dikasih free spin. So, itu baru satu kali putaran manual kita langsung dapat free spin, free spin. mantap. Ya cuma di RTP ribu pastinya situs slot tergacor tersolid santai Ojek dunia heret. Di sini WD berapapun pasti dibayar lunas plus kurang. Cuma di sini satu-satunya situsnya menyediakan layanan cek RTP game gratis relief, 24 jam.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 Harga pesawat gacor oleh besar ini, ya, seluruh karena cuma di sana kita selalu berbagi. Pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor oni besar ini, maka dari itu yuk langsung guys ke besar aja. Ramekan kok, ramekan grup ya, biar kalian selalu tahu. Pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor oleh besar ini ya, bosku. Baik, game ini kita dapat free spin, free spin manis nih ya. Semoga kita dikasih jbjb -jb mantap ya, bos. Kita lihat dan saksikan bersama. 12.000 anjing tidak bisa lagi cok lumayan lah ya 12.000 kali 8 96.000 Nietzsche Nietzsche pertama ya bos eh dong lagi dong lagi dong pecahin lagi dong tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh muh dijen kurang turun se segaris itu cukup tuh lumayan lah ya tampil lima kumpulin tampilnya dulu enggak apa-apa ya ya yuk petirnya kasih dong Mana nih? Mana nih? Mana nih anjing gak dikasih tuh? Ayo nah, dong kasih dong. Masa sih. Ini kan uh, no, free kedua ya seluruh ya. Ini free kedua ini. Semoga saja kita dikasih yang lebih dari tadi yuk. Mana dong? Ayo dong. Percayain, percayain tuh semuanya 13.000 kali 15 200 ribuan yang seluruh ya Hai ah, ayo masih sisa dua, dua kali lagi nih wujud cincin nih cincin harusnya jadi cincin harusnya tidak ternyata cuh 100.000 kagika apa kita cuma dikasih segitu tolong kah anjir cuma 300an cuh cuh cuh cuh Masuk ke <mencetikernya> dong Kasih-kasih lah kasih kasih JP manis, ush, oh cepet menang baik tuh, kasih kasih kasih lah, JP JP manismu us, ayo ush keluarin jurus jurus ampuhmu us, kuning biru hijau anjing. Dan teman-teman semua jadi ya bantu like, comment, subscribe nya, share share ke teman-teman kalian juga boleh, biar teman-teman kalian juga tahu.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 besar ini lumayan tadi 200.000 anju yuk ya aduh dapet free spin lagi tuh tiga kali free spin nih ayo dong pecahin pecahin mantap dong jangan lu diem-diem dan jauh khusus naikin sejuta laus biar kita bisa WDWD -wD mantap yuk Ayo, atas kuning petir lagi enak nih aduh lumayan masih pecah sih kuningnya kurang satu cuk cariin dong hodoh lumayan 16.000 lagi dong lagi dong kuduh 35.000 lagi dong petirnya maksudnya masa cuma kali tiga cu itu lumayan lah ya 106 awal yang bagus masih sisa 13 pin lagi tenang-tenang tenang, tenang. tenang kalam kuasa itu yuk lagi dong usut akadu ungu jadi sayang cincin udah turun dua lagi cuk hmm, kuning aduh Upetin dong, waduh oh, biru kuning sih kuning harusnya jadi nih kuning jadi nih kuning jadi, aduh ah, jelas bisa ya tuh gelas nanggung tuh kurang satu tuh main tambah udah 8 ya seluruh masih sisa 8 kali lagi nih, aduh biru biru biru biru, tompo tompo, nih dong, aduh kasih kasih kasih lah, udah yuk atas kelas lagi dong petirnya lumayan tam petir krabbel udah 15 nih tinggal kita cari momen-momen pecah-pecah mantapnya nih bos ya dong lah naikin 500 kan bisa biar bisa WD 1 juta gitu loh lumayan target kita satu lagi senang WD juga yo atas gendang kasih petir lumayan kali dua doang sih walaupun yuk cincin turun dong anjing gak mau tuh lima kali 17 lumayan 85.000 ya bos ayo ayo ayo ayo ayo ayo petirnya mana lagi anjing mau bisa dua kali lagi nih kuning pecah yuk hijau jadi hijau jadi mantap yu biru biru konekin dong biru konekin mantap di atas gelas kasih petir lumayan 10.000 kali 20 ya seluruh 200-an nih lumayan 206 ya seluruh udah udah dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, nih lah. Kayak gini kan enak nih dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, mantap di atas dulu, nih dulu, langsung gas dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, Kapan lagi kita bisa wd WDWD mant WD -WD mantap dengan modal receh ya, cuma di atas 8000 pastinya. situs slot tergacor tersolid, santir, jaga dunia, akhirat ya seluruh. Untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya seluruh. Saya otong spin, pamit tunjuk diri, bye, bye Lur salam jackpot.